Selamat berjumpa dalam program Inspirasi Keluarga, serial Jalan-Jalan Keluarga Jarot. Kita menikmati kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kita, tetapi ada nilai-nilai yang kita ajarkan di dalam jalan-jalan. Nah kali ini saya mau cerita waktu saya, keluarga, bahkan keluarga besar, keluarga besar dari istri saya. Istri saya adalah tiga bersaudara, kakaknya paling besar di Surabaya, adiknya di Bandung dan kami pergi bersama-sama ke Batu Malang. Ya, tentu kami ke Surabaya dulu, menikmati kuliner kota Surabaya, baru kita berangkat ke Malang, tepatnya di Batu Malang. Di sana ada Jatim Park Ya, lalu dalam Jatim Park ini ada juga Baby Zoo Kebun binatang tapi untuk semuanya anak-anaknya gitu ya Binatang e, yang masih anak-anak Ada juga yang dewasa dan juga belum lagi ada tempat-tempat wisata baru yang menurut saya menarik Instagramable Istilah orang sekarang ada museum ada taman lampion Dimana malam hari semuanya menyala membentuk bentukan-bentukan artistik dari Lampion. Terus ada lagi Museum Transportasi, ya dan sebagainya. Wah, batu, belum lagi emang juga Batu ini kan emang kawasan wisata yang udaranya sejuk. Terus hotelnya, ya namanya Pohon Inn. Memang dari tampak luarnya seperti pohon besar gitu. <laughs> Itu sebenarnya di satu lokasi sehingga untuk orang tua pun nyaman, nggak perlu pergi jauh-jauh untuk menuju tempat rekreasi atau liburannya. Ketika kami pergi, bukan hanya sekeluarga, tapi ini keluarga besar. Sehingga anak-anak berjumpa dengan saudara sepupunya. Apalagi om tantanya anak atau ipar saya, mereka orang baik-baik, care sama anak. Akhirnya anak itu mendapat pengalaman bahwa ini kami lakukan sejak anak masih usia dini ya. Cuma yang waktu kecil-kecil gak ada video klipnya jadi gak diceritakan. Tapi yang saya mau ceritakan bahwa kebiasaan berkumpul sekeluarga besar, sehingga anak-anak berjumpa dengan saudara sepupunya ini kami sudah sering lakukan sejak anak-anak dini, Ini yang membuat anak punya kecerdasan sosial, kecerdasan relasi. Menikmati pengalaman bahwa bersosial, bersahabat, berteman itu asik menyenangkan. Sehingga ketika dia pegang gadget itu sebagai keasikan yang kedua. Dia pernah punya keasikan, pengalaman, menyenangkan, kebahagiaan yang lain lewat relasi. Itulah perlunya kecerdasan relasi, mengalami kenikmatan sebuah relasi. Karena kalau tidak, nanti anak-anak pegang gadget, ini yang saya cari selama ini, aku nggak pernah bahagia, ini asik sekali, lalu dia ediktif Kalau orang yang punya cerdas sosial, dan bahkan pengalaman-pengalaman relasinya itu begitu menyenangkan, dia akan menggunakan gadget untuk berkomunikasi, untuk berrelasi, untuk berkomunitas. Dia sumbareng, bukan asik sendirian lihat film porno, asik sendirian main game, dan tidak bersosial, karena kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual, bergaul. Kalau menurut Daniel Gulman, bapak manajemen modern di Amerika, itu jauh lebih penting daripada kecerdasan akademik dan itu menentukan kesuksesan karena manusia sukses butuh orang lain, dagang butuh orang lain. Apapun dalam hidup ini enggak bisa sendirian. Kalau game adiktif, gadget adiktif ya malah merusak kehidupan. Tapi bagaimana membuat anak-anak bisa menikmati hubungannya dengan orang lain? Dimulai dari keluarga. Karena ketika keluarga itu kan namanya apa namanya ada relasi keluarga ya, e, kakak adik ya kalau bagi saya ipar, tapi bagi istri saya kan dia kakak adik ya. pasti mereka orang-orang yang saling mencintai lalu pengen anak-anaknya juga mengenal dan rukun satu dengan yang lain jadi memang lingkungannya sudah positif duluan, ada dorongan-dorongan positifnya kita ingin mereka melanjutkan generasi ini dan saling mengenal, saling bersahabat satu dengan yang lain sampai nanti dewasa, bahkan kalau sekarang ini anak-anak kami, anak saya sudah menikah, anaknya ipar saya sudah ada yang menikah, tapi mereka tetap berhubungan dengan baik ketika ada yang ulang tahun ketika ada yang sakit, ketika liburan kami kumpul karena kami punya program yang saya hari ini jadikan sebuah serial "Jalan-jalan Keluarga Jarot". <tik> dimana jalan-jalan itu ada sebuah tujuan di dalamnya untuk membangun relasi, membangun persahabatan, mengajarkan anak kecerdasan sosial di era-era milenial, di mana banyak anak-anak ansos, ya, anti sosial menyendiri di kamar, dan di kamarnya. Itu itu dia tidak berhubungan dengan orang lain anak zaman sekarang harus pandai main gadget harus, kenapa? semuanya di dalam gadget main saham lewat gadget, kerja pakai gadget informasi pakai gadget, sekolah pun sekarang punya gadget kalau nggak bisa pakai gadget, mungkin 15 tahun lagi nggak bisa hidup. Tetapi jangan sampai menjadi ediktif Adiktif itu karena nikmat. Maka harus dilawan atau diberikan alternatif kenikmatan yang lain. Dan kenikmatan yang lain ini adalah kenikmatan berrelasi, bersosial, bersahabat, berhubungan dengan manusia lainnya lagi. Dan itu bisa dimulai sangat efektif dari keluarga. Karena itu inspirasi hari ini ya bukan sekedar cerita jalan-jalan gitu ya. ada sudah banyak program yang lain sekedar cerita jalan-jalan atau kuliner itu enggak salah juga tetapi dari saya lebih banyak yang saya tekankan adalah inspirasi keluarganya maka namanya inspirasi keluarga serialnya Jalan-Jalan Keluarga Jarot jadi inspirasi keluarganya yang utama supaya kita bisa membangun keluarga termasuk anak-anak generasi selanjutnya untuk mewarisi nilai-nilai yang kita hidupi saat ini, menjadi sebuah pola keluarga, kebiasaan keluarga yang diwariskan turun-temurun, kita bahagia, anak-anak bahagia, maka itu menjadi keluarga yang kuat. Itulah inspirasi hari ini, saya berjumpa dalam episode selanjutnya. Salam bahagia, dasyat, luar biasa.